Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, below lovers dan Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik. Kabar bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti, dan Rizky Pilar.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 Bagi kalian yang sudah men channel ini, bagi selalu mendoakan mudah-mudahan kalian sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Baiklah, sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. diawali dengan potret gemes dan pastinya cute banget pasangan Lesti dan Rizky Bilar, Masya Allah. Bismillah, diawali dengan pagi hari yang cerah ini kita berdoa yang baik buat rumah tangga Leslar dan untuk kita semuanya persahabat. Yang mudah-mudahan rumah tangga Leslar selalu rukun bahagia dan kita semua selalu diberikan kebahagiaan juga. Dan mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid mendukung Leslar Family dan semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah potret nih dari Papa B ini luar biasa banget persahabat yang belum lihat langsung just aja ke channel YouTube-nya Kak Fadli Iskandar ya masya Allah Papa B emang the best banget hobi membaca dengan sebuah buku masya Allah ada tulisan Rizky pilar juga di sampul buku ini masya Allah mudah-mudahan. Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan semoga banyak orang yang mendukung, yang mendoakan dengan baik Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini, persahabat Masya Allah, jika engkau membencinya, jangan berusaha membuat orang lain membencinya Bisa jadi kalianlah tiga yang salah menilainya Kalau benci, cukuplah simpan dalam hati, tak usah ajak-ajak orang lain untuk membencinya dan keluarganya. Bila Allah merubah kebencian kalian menjadi cinta, maka kalian yang akan terbakar sendiri dengan api amarah kebencian kalian. Saya selalu soleh, tetap jadi orang baik, suami yang bertanggung dan ayah yang baik untuk putramu Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama keluarga kecil kalian bertiga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah demuden doa baik dari kalian semua diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk selanjutnya, persahabat ya, kita lihat juga di sini banyak komentar yang diberikan oleh para netizen juga nih, persahabat ya. Di antaranya kita lihat dari akun 7619.hana. Di situ mengatakan sorry Aku apa salah lihat ya, kok cincin nikah Papa bisa sama cincin yang dipakai ini kok beda ya? Lagi-lagi membahas soal cincin nikah nih persahabatnya Kita lihat juga banyak komentar jawaban dari akun itu 7 mengatakan Itu bukan cincin nikah, berarti cincin biasa Cincin nikahnya nggak dipakai kata yaitu persahabatnya dan kita lihat juga persahabat komentar dari pas 741 mengatakan, itu mungkin cuma ngikut-ngikutin Bunda L yang pakai cincin pemberian ayah juga ditelunjuk. Sekarang juga nggak dipakai lagi kayaknya. Itu beberapa tanggapan ya. Doakan tetap kompak untuk selalu menjadi fans yang baik buat idola kesayangan kita. Selanjutnya, para kita simak juga ada unggahan ig nya Papa B yang beripos post kembali postingannya Bunda Lesti Kejora yang menulis pesan yang sangat amat luar biasa. Kata-kata yang membuat kita pastinya menangis, terharu dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Lesti Kejora dan selalu mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang masih setia dengan Leslar. Masya Allah. Bangga sekali ya Tentunya punya idola seperti mereka Yang selalu humble attitude-nya tetap terjaga dengan baik Luar biasa Kemudian juga persahabat kita simak Ada faksingan dari Bang Bobby nih bersahabat Pertanyaan kok bisa ya Wow Kira-kira apa nih persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan ada kabar baik Ada kejutan bahagia untuk kita semuanya Bismillah Leslar Entertainment akan bangkit kembali Apalagi kita lihat semalam Bufir juga mengunggah kembali video yang diposting oleh Bunda Lesti Namun dibikin salfok juga kalimat caption yang ditulis oleh Bufir Masya Allah cantiknya Bunda Sehat terus Bunda Leslar family Ditunggu anuan di LN nya ya Oh Bismillah Colek rezeki Bilar Lesti Kejara Wah wow, Masya Allah banget Semua orang sudah merindukan vlog-vlog Leslar kita lihat bersahabat di beberapa tanggapan komentar. Di antaranya dari akun, Butu Jayani mengatakan, Yang videoin Papa Bidong kerjasama yang baik, Semawa semoga jodoh sampai surga amin. Ada juga tanggapan lain dari akun Sumartono Rosita. Kangen vlog mereka, kapan kapannya dimulai lagi vlognya? Bismillah, sebentar lagi. Tentunya Lelslar Entertainment akan bangkit kembali.